Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari Yogi Putri. Eh Putri. Putra. <laughs> Oke, okay, uh, Yogi Putra bertanya kamera saya kok gak bisa ngunci fokus bang? Padahal settingannya sama lensa udah, ba udah bagus. Udah dicoba di beberapa lensa tetap gak bisa. Oke okay, langsung saja kita jawab.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 fokus lensa nah, ini ada one shot ada al fokus ada al servo ketika one shot ini yang dimaksud ngunci itu one shot nah, yang dimaksud kunci one shot jadi ketika kita motret nih kita tahan separuh bunyi tit nah, itu yang maksudnya ngunci mungkin seperti itu jadi kalau one shot itu bunyi kita tahan separuh sampai fokus Nah, bunyitit bisa kita jepret itu ngunci ketika kita pakai yang lain pakai alfocus maka ini uh, fokusnya jalan nah, jadi nguncinya jalan-jalan kalau al servo ini enggak ngunci ini jalan terus dimanapun kita bisa cipret tanpa harus ngunci itu al servo oke okay? seperti itu Ya, masih okay, ya. kemungkinan kedua lensanya rusak nah, kalau rusak bawa ke indonesia kamera kita bantu benerin oke okay? Itu aja. oke okay, uh, teman-teman uh, apabila ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian salam sahabat fotografi-videografi seluruh indonesia salam saudara